Tuhan si Ayu dan Boy Akar. Si Ayu dan Boy Akar.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 dan pastinya nyengir terus nih ya dimana setelah kemarin Ayu dan juga Boy berpendampilan serba couple dengan rambut couple dan juga sepertinya mereka pergi ke salah satu resepsi pernikahan sahabatnya dan hari ini mereka juga tampil berdua di salah satu acaranya Boy William UNBW pemirsa kelas yang sangat ditunggu-tunggu nih ya dibuka lagi mode pertama tahun ini adalah hari ini jam 3 sore jangan telat masuk ya sahabat ada Ayu Tinting dan juga Boy William sebagai bintang tamu yang pastinya seru habis di sini Boy William mengungkapkan perasaannya nih pemirsa dengan kata-kata yang sangat luar biasa membuat kita semua senyum-senyum sendiri nih mendengarnya di kali ya. ini mengenai keluarga Ayu dan juga Boy William dan yang menjadi sorotan adalah Boy nembak Ayu di acara ini Boy William Fizz Ayu Ting Ting nembak Ayu Ting Ting Wah wah wah baper baper nih ya pemirsa semua Unggahan dari Ayu dan juga Boy William sore ini Sontek saja membuat warganet dan juga para artis langsung nimbrung Dan juga menonton video terbaru dari Ayu dan juga Boy William sore ini yang pastinya buat baper abis nih pemirsa Jangan sampai ketinggalan ya, karena di sini ada ungkapan perasaan dari Boy William untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini ketika Boy William diajukan pertanyaan apa kepanjangan dari nama Billy Kills, Boy menjawab dengan sipu malu dan juga dengan senyumnya yang sangat khas, dengan logat yang sangat aduhai. Di sini Boy William menjawab dengan kalimat yang sangat singkat, padat dan juga jelas, Billy Kills William dan itu membuat IT tersenyum dan juga tertawa wah wah ungkapan perasaan dari hati Boy William ya, bahwa dia sudah menyukai Bilkis Humaira Rajak dan mau nih dengannya Bilkis William Dan di sini juga Boy William diajukan pertanyaan mengenai Apakah benar kayu Tenting menyukai Boy William dan langsung dijawab dia Ayu katanya benar-benar suka nih sama Boy Dan begitu juga jawaban keduanya yang memang selalu bikin huru hara namun tetap romantis <laughs> Sama semua nih jangan sampai kelewat ya siaran terbaru dari videonya Boy William Yang pastinya trending nih pemirsa karena keduanya lucu abis parah nih pemirsa Dan ada satu lagi pertanyaan yang membuat tarian netizen tertawa akan mengingat perkataan Boy William ini hingga Mimin pun senyum-senyum sendiri. Dan di segmen ini Boy William diajukan pertanyaan, "Apa kepanjangan dari Persikat?" Boy William menjawab, "Persatuan Si Ayu dan Boy Akat." Wah, wah, wah, trending lagi nih sepertinya ya. Dan inilah kata-kata Boy yang membuat semuanya tersenyum keren. Boy dengan gamblang dan juga tegas mengatakan bahwa kepanjangan dari persikat ada persatuan si Ayu dan Boy akat wah wah. Dan informasi ini juga dilansir langsung dari akun Instagram Ayla Najwa. Persikat persatuan si Ayu dan juga Boy Agat wah wah. Boy sudah pengen nih ke arah akan nikah aja ya. Semoga deh dipercepat dan semoga dilanggengkan. Amin ya robbal Alamin. Pastinya sore ini akan membuat kita semua tertawa bahkan senyum-senyum nih karena Boy memang laki-laki yang gentleman ya berani nih emang mengungkapkan dan juga berani nembak ayu tingting -Ting di depan semua orang wah, wah selamat nih sekali lagi untuk ayu tingting -Ting yang di mendapatkan seseorang yang bisa membuat hati ayu bergetar dan juga tersenyum puas nih dan dari unggahan-unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat dan juga netizen di mana di sini banyak sekali yang memberikan dukungan ucapan untuk Ayu dan juga Boy William agar segera bersatu. Inilah beberapa doa yang diberikan oleh para sahabat untuk Ayu dan juga Boy William hari ini yang spesial banget nih ya ditunggu-tunggu pastinya. Dari Dinar Candy, "Ditunggu banget aku mah garda terdepan Ayu dan juga Boy William kawal terus ya kalian liot berubah 9 menit yang lalu Panggilan Boy ke Ayu Changia Artinya sayang saya dalam bahasa Korea Seru nih kalau sampai nikah dari Huzima dua jam yang lalu Semoga kalian berdua selalu bahagia Mendapatkan ridho Allah sehat selalu Semoga berakhir sampai pelaminan Sesuaikanlah Allah yang terbaik untuk kalian Amin, ini kayaknya Tom dan Jerry Trending lagi, Bismillah terbaik buat kalian berdua Dari Laci Setia 1 jam yang lalu Kemudian juga di sini Bilkus William cuy Enggak cuma Ayu William sekarang Kita mah ngedukung, ngedoain 100% menuju halal Insyaallah semoga ya guys Amin amin amin ya Rabbi, amin Alhamdulillah sudah nonton Seru dan lucu Abis dah ngeliatnya Dari Enul Hasan 2 jam yang lalu <laughs> Kemudian juga Dari sahabat kita nih Persatuan si Ayu dan Boy akan baper banget Ingat ya ingat ya Lihat lihat berubah 2 jam yang lalu Wah wah persatuan si Ayu dan juga Boy Akat bikin baper Persatuan si Ayu dan juga Boy Akat Bilgis William kata Boy Ayu suka sama dia Kata Ayu Boy suka sama dia Dia susah banget tinggal bilang sama suka aja ya <laughs> Udah nonton sumpah seru banget Kurang lama durasinya ya wah kurang lama Nih katanya Boy dilamain deh Spontan akhirnya meluncur dari mulutnya Boynya ya. Tinggal nunggu tanggalnya aja tinggal nunggu tanggalnya aja deh ya kita mah nonton aja sama tim Harri asal ya, so sweet sumpah ngakak gua Masya Allah tidak dipungkiri mereka Sama-sama suka mereka akan bahagia Sama keluarga kecilnya nanti Saya akan ikut bahagia jika mereka bertiga bahagia Amin persatuan si Ayu dan Boy Akat Amin ya Rabbal Alamin Wah wah Semuanya bahagia nih melihat kedekatan Ayu Dan juga Boy William hari ini Ditambah lagi kemarin Boy William bercerita bersama Bilky Sangat seru dan nyambung banget ya, Semoga deh mereka bisa dipersatukan ya, Amin ya Rabbal Alamin Oke sahabat semua jangan lupa nih yang penasaran Langsung aja ke channel YouTube-nya Boy William seru banget sore ini, ya. Bagi sahabat semua, selamat beraktivitas. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh,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 This girl lagi kan? This girl lagi kan? This girl tiap lagi dia dia dia dia Really? Apaan, oh, Gua dengar ya, bau mau mama mama mama <dem facets> <enggak> <étaient>